Halo semuanya hmm. Kali ini gue bakal ngontrolin hal yang Lumayan serius, tapi sambil main game kita jadi bisa Gak terlalu Serius-serius banget gitu Masih ada heaven Wah asih yang ketembak Lah lo mati Gue kali ini mau ngomongin tentang yang sekarang lagi panas-panasnya ya perang antara Israel sama Palestina. Uh, sebetulnya yang gue omongin bukan tentang perang yang sih, tapi tentang orang-orang yang lagi apa ya hype mungkin sebutannya, lagi hype banget tentang perang ini kita gitu, sampai gak dikit gue lihat di Twitter di gak di Twitter sih di TikTok bisa gue lihat yang pada bilang kayak uh, wah ini maaf ya sebelumnya ya, gue contoh dong kayak bilang kayak Palestina babi atau Israel babi itu nggak cuma satu dua orang tuh yang bilang kayak gitu terus ada kata kata kayak mari kita bantai wah sumpah sebel banget gue tuh kalau dengar kayak gitu tuh itu nggak cuma satu orang satu, dua orang doang yang kayak gitu tuh melihat dan sebetulnya Hal kayak gini tuh nggak boleh dilanjutin Soalnya nimbulin oh, Nimbulin hal berantai ke orang lain gitu Orang-orang yang tadinya nggak terlalu benci gitu kan Terus akhirnya jadi hmm, Mati dong tiba-tiba Yang tadinya nggak benci terus jadi ikut-ikutan benci gitu kan terus juga kayaknya apa ya entah kenapa gue mikir gitu kayak orang-orang sekarang <tuk> gampang banget kayak bilang bantai, bunuh, dan lain-lain tuh yang sebetulnya itu bukan hal baik <tuk> kenapa orang mudah banget gitu buat ngomong sesuatu hal yang gak baik tentang pembantaian, tentang pembunuhan kayaknya gampang banget orang ngomongin tentang hal itu gitu kan Dan kalau misalnya emang mengetar perang gak, gak semudah itu nih, lu perhatiin game ini nih Dia gak ada course apa ya sebutnya Corsairnya crosshair, crosshair apa Corsair crosshair kayaknya Yang biasanya main game tembak-tembakan kan suka ada tanda-tanda di tengahnya gitu kan Ini gak ada anjir Lu kira kalau kita peran kita ngambil senjata langsung ada Corsairnya gitu ini enggak banjir ngeker juga harus fokus dan belum recoil ya. Nah ini recoilnya enggak terlalu sih. Gue kira musuh dan lu nggak tahu nih kayak gini. Nih. Suara ada tembakan di mana tuh lu nggak tahu. Wah, kenapa nongol depan gue sih? Mati lu, mati lu. lu nggak tahu di mana teman lu, lu gak tau tahu musuh lu, yang lu dengar cuma suara tembakan lo di mana-mana, dan kalian pengen perang terjadi? dikira game gitu, kayak ini nih game nih, gue mati gue masih bisa hidup lagi, bisa respawn. Kalau misalnya ini perang beneran dan itu terjadi di kita, entah kita yang perang sama sana atau sana yang merangin kita gitu kan? ya Hal ini yang bakal terjadi Yang lu dengar cuma suara tembakan sama bom doang Dan lu tahu di mana temen lu Mana musuh lu Kadang-kadang aja gue suka salah nembak Kayak-kadang gue nembak temen gue sendiri Padahal jelas jelas Bajunya suka beda kan musuh sama iman tuh Yang ngebedain bajunya doang Asya kecolongan orang kita cah palon oh, temen gue ya, Oh itu temen gue. <laughs> iya anjingnya kena, ah matikan. Wah <laughs> dia hidup langsung nembak. Kenapa gue pakai reload sih tadi? Orang Ngomong, ngomong, apa ngomong ngomong Gampang banget ngomong bantai sana bantai sini kan <tuh> Seolah-olah nyawa tuh gak berharga, ini aja gue mati berapa kali ya? Gue mati 4 kali, ya itu Anggap aja 4 orang matilah kalau bisa misalnya orang itu Dan semua total tuh udah nyampe Wow, puluhan mati cuma dalam beberapa menit Bayangin kalau itu emang udah, udah terjadi perang dalam menit itu empat puluhan orang ya elah gua gak ngeliat puluhan orang mati dan itu tuh lu gak tau itu anak kecil atau orang dewasa atau mungkin keluarga lu adek lu atau siapapun itu coba kita ngomongin di luar dari konteks agama ya tentang perang yang terjadi tuh kita ngomonginnya di luar dalam agama entah itu perang agama atau bukan kita ngomongin tentang rasa kemanusiaan gitu saat kita tadi ada anak kecil mati entah itu di pihak israelnya atau di pihak palestinanya kan apa hati lu gak terketuk itu melihat banyak anak kecil mati banyak orang-orang yang seharusnya gak bersalah tuh mati karena perang justru dengan gampangnya ngomong bantai Palestina, bantai Israel, Terus dengan gampangnya ngomong kayak gitu tanpa, ini gua nggak bisa lompat sih ancur, tanpa tahu gitu mana korbannya, yang bakal mana korban yang bakal mati ntar, wow, wow, wow. ini busuk sebutan mat Gue tembak duluan pak, ya kali itu ditembak, tidak ada mati Bisa-bisa ya Dan saat lu bilang bantai, pangk bantai israel Itu lu Mungkin saat lu ngomong kayak gitu, yang dibantai itu ga cuma orang-orang yang perang ya gitu tapi bisa jadi, bentar, bentar. bisa jadi yang kabante itu bukan orang-orang yang perang tapi malah anak kecil, ibu-ibu, lansia. Mati karena perang yang nggak bisa lari yang nggak kuat lari kemana ada bom mereka nggak kuat lari eh, oh kan gue salah nembak kan ini teman padahal dan kalau ini perang beneran itu gue udah nembak teman gue sendiri btw ini game perangnya referensi dari perang dunia kedua gue nggak tahu ini negara mana yang perangnya dan ya bayangin kalau ini benar-benar terjadi perang kayak gini suara tembakan di mana dan ini gue nggak tahu ini rumah siapa mungkin bakal ada di posisi gue masuk ke rumah terus dengar suara tembakan gue takut ngumpet di bawah tanah bali sumur mungkin supaya tempat gue ngumpet Di luar dari konteks agama dan, dan tentang pembunuhan, pembantaian gue nolak banget. Adanya perang entah itu. Ih, <tuh> itu dari pihak Palestina atau pihak Israel tuh gue nolak banget. Adanya perang. Kenapa harus ada perang gitu maksud gue kan? Kenapa harus ada banyak orang yang meninggal gak bersalah? Dari mana sih itu yang nembak. Dari mana sih? Astaga Ini ada yang buat checkpoint? Apa nih checkpoint di hutan-hutan sih? Wow. Ups Apa oh, teman sih, oh, makan musuh kan ngomong ah. oh, Senjatanya bagus, guys. Entah itu dari pihak Palestina atau pihak Israel, dan gue tuh nolak banget namanya perang tuh dari kedua belah pihak. Kayak kenapa kita harus... Mengumandangkan bantai sana-sini itu Padahal kita bisa mengumandangkan Kata-kata ayo damai Ayo berhenti perang Kenapa kita harus Woi gue lagi jalan anjir Jangan mematikan gue Kenapa kita gak ngomong itu Ayo mari berdamai Mari selesaikan masalah ini Jangan lagi ada pembunuhan Jangan lagi ada pembantaian Jangan lagi ada perang Kenapa yang kita nggak ngomongin tuh itu, kenapa kita ngomongin malah kayak, "Ayo kita bantai ini, ayo kita bantai itu." Ini dalam musuh semuanya umat Yang mana yang musuhnya tuh sebetulnya orang-orang yang berperang, orang-orang yang nggak perang tuh bukan musuh kita. Orang-orang yang perang ya, eh orang yang nggak perang ya, kayak anak kecil, ibu-ibu, lah sih ya, yang harusnya nggak ikut apa ya ikut kita benci itu kita jadi ikutan benci gitu karena orang-orang ini orang orangnya selalu ngomong orangnya bunuh lah bantulah jadi daripada kita ngomongin tentang bantai sini-bantai sini kita lebih baik sih ngomong gimana caranya kita bisa damai gimana perang yang bisa selesai gimana caranya Entah itu lewat diplomasi atau apa gitu, pemberian hak istimewa atau apa Apapun itu yang bisa bikin damai Wow, oh, oh, oh, oh, oh. ada tank Kenapa kita nggak ngebicarain tentang hal perdamaian aja kita tanpa harus terang? Oh, bomb gua habis ya? Dan bayangin kalau bener-bener perang tuh bakal terjadi gitu, kan. Ah, pas banget, bener-bener. Bayangin perang bakal bener benar terjadi. gimana orang-orang banyak perang. Gak cuma satu orang-orang yang gak bersalah tuh ikutan meninggal. Karena awalnya tuh kita gitu, gara-gara kita sendiri yang manas-manasin. Yang selalu bilang perang, ayo bang. Wah, ayo ketawa bantai negara kita sendiri yang kayak gitu hanya perang bisa terjadi kan gimana cara gua naik. Hey, gua kira musuh gimana sih ini caranya naik? mas, mas, mas sini kali ya? sampai mana tadi kita obrolan aduh, dia pakai dia nge-pick dengan ya, udah stop lah omongan tentang orang ini stop ngomongin bantai sana bantai sini gitu kalau bisa yang kita ngomongin itu gimana caranya damai gimana bisa damai itu itu yang harus kita sering-sering ngomongin belum banyak orang yang nggak bersalah tuh kehilangan nyawa. Nah kok jatuh. Ya, elah gue dipantengin. <laughs> lihat sini aja, lihat sini. Ini kalau perang beneran gue udah mati dari tadi nih. bomnya mantul, anjir. Anjir gak nih mau keteng gua gak ada bom lagi dulu kita kecapean aja ayo kita berhenti dulu napas, napas kadang-kadang gue pusing main game itu enggak ada Corsair nya enggak tahu nembak-nembaknya tuh ke arah mana gitu tanpa harus ngeker ini musuh temen sih oh temen kadang-kadang tandanya hilang mendungi hamba lu mati ya ayo pushnya bareng-bareng. Masuk satu masuk semua. Anjir, kalau kayak gini mah kita di ayam-ayam. Oh, Gue gak kebayang sih kalau... Oh, gak kebayang sih kalau misalnya ini bener benar perang gitu kan. Tolong teman lo heal. Mot harus nampain sih. Itu di jaga titik ini nih biar menang belum anjir kenapa tandanya suka hilang sih tanda musuh teman Wuh. mempuskan lu? Kayak masuk ke kandang singa, banyak batu pasukan. Wow, hai, kita tipis hai, hai, Top. ya jadi itu aja yang pengen gue ngomongin uh, komunitas tiktok tuh yang toxic-toxic itu -toxic kayak udahlah berhenti loh bantai sana bantai sini tuh buat apa sih kita ngomongin perang-perang terus itu kan gak semuanya orang pengen perang gitu banyak orang yang malah pengen itu tuh damai banyak orang yang pengen gak ada pembunuhan, terus kenapa kita harus ngomongin, ngebantai orang mulu? Jadi ya, hashtag stop berperang, hashtag stop war, save humanity, ayo selamat kemanusiaan saat ini yuk. Udah berhenti pembantaiannya. Jangan ada pembantaian lagi, jangan ada perang lagi, Gua yakin kita semua bakal bisa baik-baik aja Bakal... Semua bakal lebih membaik lagi, ntar Ya, semoga hari... mau menyenangkan orang-orang yang telah menonton video gua Terima kasih udah nonton video gua, jadi ya Terima kasih semuanya